Oke okay, kembali lagi di channel Napanai Oke okay, teman-teman kita mau ngobrol sama bayi tabung Nah ini bayi tabung ini mau nginep di tempat aku Oke okay. Ini juga udah lama nginep di tempat aku Jadi kita mau nginep malam ini Oke okay. Karena Bahasa Indonesia Jadi malam ini kita berpanderan nah, biasa aja Biasa aja kita nih daripada Pak Desi, Pak Desi, Pak sambil Pak Desi, Pak Nah, lebih baik Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak kita Pak di sini, Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak Orang sini, asli Orang sini, Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak Desi, Pak di sini, Desi, di Desi, Pak Desi, ini di, di sini di mana? di sini di mana? di sini di rumah. ya rumah. rumahnya tuh nah di mana? rumahku tuh nah di mana? rumahku kah? Hmm. rumahku di sini. mataku berasa nih maksudnya tuh rumahnya anda kahnya di mana? alamatnya? alamatnya nah itu alamatnya? Nah, ya alamat. alamat kah? Hmm. Jalan Ahmad Yani kilometer berapa? saya oh, baru berapa? oh sudah satu. Oh, bajar mesin itu lah. Iya. Oh, baju Pian Pien mulai ke sini kesini naro. Um, hmm. berkendaraan kah, bersepeda kah? Khususnya bersepeda bang. Oke. Okay. Yang hmm. alhamdulillah ada adalah rejeki. Ah. Bisnis kendaraan. Ah, oh, bisnis kendaraan. Jadi berkendaraan. Iya. Nah, pian mau kendaraan tuh yang ber gigi kah? Yang kaya ber gigi. semalam yang kaya ber gigi bang. Hmm. Tapi yang ada ini apa? Begigi Begigi nah. Begigi lah Tapi kada. nyaman begigi kan nyaman kada kan lu Pian? Kada begigi, kada kalau oh, oh, iya. migus Tapi yang nah, adanya itu gigi lah Nah dari Banjar tuh Pian gigi berapa? Dari Banjar ke sini Nah giginya tuh gigi berapa? Pindah-pindah Yang kebanyakannya Pian tuh karbu berpindah tuh di gigi berapa? Di gigi 2 Gigi 2 Dari Banjar itu gigi 2 aja apa oh, ya? iya, oh, gigi satu bang, dulu gigi satu, betul, misalkan gigi dua, gigi dua sampai sini, gigi dua aja, gigi dua aja sampai ini <laughs> metik, <laughs> <laughs> <laughs> oh jadi metik <main> lah, <laughs> nyaman lah pian? misalkan hmm, ada, ada stop gitu. ada tikungan atau lampu merah piaan, pinteranjang ada, apa kayak teranjak malah, kedepannya lah, nanti orang segigi dua ini stop ya, I -I. I -I. kembali segigi satu lah. Ke N Oh ke N Berarti kan ini baru jalan tinggi gigi 2 lagi yeah. Oh berarti gigi 2 pelan <laughs> ah, gigi 2 sampai ke sini boleh jadi lanjut tulang atas satu tadi oh, hmm. Ini gua ada pian yang lainnya apa? <laughs> ciret Ciret lah Kau Ada pian apa Bang? Sama aja Bang cikat juga Oh ciret Ciret, ciret -nya ada yang cikat berbunyian tuh Oh ini sebelah ini berbunyi juga Berbunyi juga Tapi kenapa? Biasa Caput Kreatif <laughs> Kreatif tuh kan? <laughs> Biasanya, bisa ruangan itu, tuh, itu, iya. tuh, ya, iya ini tuh, kreatif dah Baut -baut ini tuh, tuh, tuh, makin tuh, tuh, tuh, tuh, betali tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, bintang tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, Lapatnya itu yang dicari. <tuk> <tuk> bila bahasanya. Lotok, lotok ada lotong, <tuk> lotong. Oh, lotong. lotok, lotong. Oh, oh iya iya iya loh. Hmm, ya, malam ini mau kah, apa? Biasanya, misalkan bulik mulai, mulai dari sini. kilometer sini nih, ke kilometer satu Ini belum sampai, pun biasanya? Biasanya belum sampai, Sehingga dulu di warung Oh, warung, oh, mana saya? <tis> warung Jablai Warung Jablai Kan malam minggu begini, di warung Jablai, kita oh, melalui rame yang keram terlit, warung Jablai Ini serba kopinya berapa di warung Jablai itu? Ada suah, betul ada suah juga, kan? Suah, Suah? Pian nah, 6, tahun, Orang baik Jepang nah. Bang <laughs> Jablai. Mau Jablai nih. <laughs> Tidak aja cuma ngopi campir. sebutin 50.000. Lain. Kenapa jadi ngere nih Jablai? Nah, nah kalau kan tahu juga itu tahu Jablay apa artinya? Jablay. Kayak dibelai. Kalau di kalau kalau Jablay apa Jablay. Lain-lain, lain-lain. Oh. dibelai. Tapi kenapa jadi warung jablay itu sama jablay lah? Kamu bingung kan ini? Sabar, yang tahu juga. dibelai. Kenapa jadi Ada jarang dibelai Kadangnya pada di warung aja, kenapa jadi di warung aja? Udahnya gini, dong warung lagi, ada kopi, loh nah, ada kuaci, bak. Ma -man, malah mantap, malah suntuk, kuaci jadi seribu lek, ratus, seribu dua. duit lima lagi tuh. Ini kenapa? Nah, Kadangnya langsung ya, gak bisa lepas. Kalau tahu kah? jadi ya, Coba dulu sekali kali. Sekali kali barang Pian karena nah. <tuh> duduk di warung nih. <tuh> oh, nyaman gitu lah. <tuh> suhu sudah cuma di Nih, pian nih hajar, lah. <tuh> <tuh> tabung ini banyak juga. Lah. <tuh> banyak juga. <tuh> Asal usul jadi bayi tabung ini kenapa berang ada yang menggalari kah, atau di mana yang dapat gelar nih? di galeri juga ya di mana? di Gawian kah? di Jumah kah? di Gawian oh ada yang menggalari lah oh ada yang menggalari nih karena bayi tabung ini ada pelakunya nih bila bayi tabung bayi tabung nah apakah ada ya. peli aja? nah itu terlalu anuban terbang kasar, kasar. oh dia tabung ini masih sempurna lah Sampurna. Sebentar, bayi tabung namanya. Bukan bayi tabung yang itu, apa Apa? kabar? Abang, bayi tabung apa sih? Tabung, apa lagi, Om? Abang, abang, kan nama, abang, abang, abang, dari kita olah untuk abang, ya abang, abang, abang, abang, abang, abang, Anak kiak Anak kiak Anak anak abang, anak, anak kiap tahu lah pian tuh anak kiap oh, iya. oh, ada pian anak kiap ada urang anak pian anak pian juga pang pian ada anak kiap urang nah oh. apa anak kiap anak pian udah anak kiap anak mekiat tuh apa anak ayam, lah? Anak ayam. nah ayo iya, nah anak kiap pang oh, pian duluan kalau ke sepi ikan yang bubi-biri tuh apa ayam yang redia pirik-pirik apa dulur yang kayak mix sambal yang diulekan pirikannya tuh kah ulekannya Bahasanya pada itu apa Tempatnya Sambat. ya, tempatnya dan ini dan ya. sambatannya tambah banget. Baju piring Channa, warna merah, warna merah, warna merah, warna merah, warna merah, warna merah, warna cubit warna merah, warna merah, warna merah, warna merah, warna merah, warna merah, warna merah, warna merah, warna merah, warna Nah ini kalau hmm. orang kaya bongkok nih Hitungannya yang berlima tuh pak Tahu oh, lebih ya? Hitung yang ini orang berlima, kaya bongkok Hii. Tahan lah kayaknya <laughs> Kan kayaknya masih lagi bongkok hmm. Nah kalau gue pikirkan lagi kaya bongkok, orang berlima ini tangannya lima Wuuuh oh. Anjay Nah airnya ke gulang Gulang wadah ulem itu airnya ke, kulang. ke kulang, kulang, kulang, kulang, kulang, kulang nggak oh, ada pun kulak kulak ayu ada kulak batu uh, ada dua varian uh, kalau yang tempatnya itu panai uh, jarang banget tau nama nama kayak itu naik kalau yang ini batu pirikan batu pirikan lah hmm. gitu. kawan cobet cobetnya itu napein menyumbat loh kan? aduh rajin nunggu sama ada banyu tuh dong di hari semua orang tuh ada orang yang Tandun. Tandun. Nah, ada batu pirikan don narapain apa ada belum tajau takjau takjau tuh ya harus ha. sama paninya sambatannya sama Nah, ya, dia yang butuh biasanya ngegenal. Iya, tajau itu tajam, tapi di dalam rumah, nah, di dalam rumah. Kalau misalnya dari situ tandon. sama tajam juga, bang. Sama Lalu juga. Kalau aku di rumah tuh, kalau butuh, tapi warna merah itu buntan. Kalau eh. MB itu, apa udah Pak? Bentuknya MB itu, kalau ada ulun, MB itu yang bertangkai. Uh -huh. nah, yang bertangkai itu MB. Itu MB, mm -hmm. Kalau yang gue? itu siapa? Gadur. siapa? Tahu siapa? Pas siapa? Hahaha, <laughs> halus bang punya, harus Itu gue anu makhluk sih, aku baskom, no, baskom. Bas tuh, baskom, baskom, baskom. Gue uh, uh, bas halus itu Baskom oh. Yang nol, itu lege Orang nol, lagu nol, gue uh. nah, nah itu nol, gue nol, gue Itu gue jual Baskom Jual gadur nol, gue nol, gue nol, lain lain Lain nol, gue nol, Peng aduannya lagi mikirnya, "Nanti baras tuh, apa resepnya mau reviento?" pian baras, tuh, apa reviento? Nih, nih, menampi baras nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, tuh nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, sama nih, nih, nih, nih, sama aja berarti tiba-tiba tiga nyiru ini sama aja juga Kalau meter berapa Tapi kalau meter satu, kalau meter berapa? Kata kalau berapa? meter empat 8, Empat 48 dari nol berarti berapa? Empat kilo. Empat kilo Dari satu bang I, tumuli nol, tumuli oh, 0. di itu mulai nih, mulai mana? kalau dari nol yang nol, itu nolnya di situ. berarti uh. ujung sebelumnya itu nggak berapa? minus satu pak minus, <telefonan> minus satu. kenapa? asal usul di jalan ayami itu? Oh, oh, ya apa ke tahun makanya, aku tahu, makanya aku takut dulu kayanya yang menamainya gitu, si Din Sorang ngaramnya Ahmad Yani ngaram si Din Berarti jalan sepanjang, ampun Sidin. Din Ih, ini ampun nunda jalan Ahmad Yani <laughs> Kayak itu, kayaknya Itu mah alami kan, Jah Jalanya jalan nunda juga Memubah sejarah Udah hmm. <laughs> tau, bisa nge lagi, Pang, nah kayak -kaya, di kaya. kerebuli-kerebuli lah Ada, nak Oh, minap lah Gak ya. salah itu Bapak Malam, Bapak Awana ganis di sini. Iya, haur Barangnya haur bapak Kalau sini kalau ditabang kalau... haur kan? bapak juga. jangan. Kalau dipiring, apa itu tapi nomor ini, tapi nomor pisang tapi nomor ini, tapi nomor ini, tapi nomor tapi nomor ini, tapi nomor ini, tapi bisa ini, tapi nomor ini, tapi nomor tapi nomor ini, tapi nomor ini, tapi nomor ini, tapi nomor pisang tapi tapi goreng kelong ini kalau di sini bisa goreng kalau bisa nah, benar yang <laughs> setujuh lah sama bisa, bisa ketujuh jelah bang walu, walu, dia dia dia dia lah, dia masak. masak apa dulu dia dia dia bisa, bisa, bisa kali yang bisa Serawawaul. Serawawa sama aja dual. Nah, ulah ya, abang, abang Ya. Nah, abang. ya. Kulak. ya itu ngaranya pula, Kodanggo. ada lain. Lain tekulang itu lain. ada Bang sing ngaran Serawawaul namanya. Di Sarawak, lah, oh di ada Vietnam, di Vietnam, di Vietnam, kulak juga, lah Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur, di Myanmar, di Myanmar, di Myanmar, di Myanmar, di Myanmar, di Myanmar, di Myanmar, ada Myanmar, di ada kulak Myanmar, ada kulak di ada kulak Myanmar, di di Myanmar, di Myanmar, orang kalau bahasa ini di kalau di Myanmar, di dicampur di Myanmar, di Myanmar, di Myanmar, di Myanmar, dulur akan rajin pakai intaloo aja mah ya, ya, <tis> oh, bintaluk, hmm. bintaluk ya kok, biasanya ada bisa lagi lo santan gula abang itu sudah bintaloo kayak biasanya agar-agar bintaloo apa rasa ya. nakai oh, minum dulu lah. ini apa ya. ini? kopi atau gula besantan kopi lah oh mana. -mana. <tis> kopi kepanjangannya apa Kupinang dirimu, anjay Salah <laughs> Kupinang kau dengan Bismillah Anjay, anjay. <laughs> anjay. <laughs> Kenapa bilang anjay itu? Kau nah, mendengar pada kawan Yua, hmm. jadi mulut hmm. terbiasa jadi anjay Pas tahun 4 jadinya Anjay itu kasar gak ada? Kan sifatnya lorucot Anjay, anjay. anjay. anjay. Hahaha <laughs> apa oh, menjanggab kasar kasar aja ya bang, uh, menjanggab jadi senang gaya anjing gua, eh sepang so, anjay anjay udah <guruh> asli bang tadi, sama yang paling dijadiin itu kan di Mekah. iya pak. warung bener, disemprotnya. <guruh> <guruh> <guruh> ini pakai apa? pakai pewangi daun ini. Kada ada udah blitnya nukapal no, pun do, jadi pakai daunnya aja yeah. diisi banyak. Oh, so, terus mau katakan? terbau? terbau? nongkrong? mau bau lah banyaknya tuh? mau bau? Iya berapa hari? hanya pakai daunnya tuh harum. kalau misalkan, lo, tuh biasa dia pakai spray. Hmm, spray Anjay. Anjay. itu bakal apa? ada. ada langsung. ada lagi banyak bedong itu bisa ada alkohol, alkohol, tuh. ada, ini itu mau alkohol, juga <laughs> bang ya, nurang, kan, anak maulah yang kayak apa, pilih, rasanya, Maka banyak banget rasanya bedongnya, hmm? tapi ada baunya beda-beda, warnanya beda-beda, sama ya cerita, biru, Pian ketujuh ngopi jual apa? Bunda, Hah? Ah. Ya, gampang ngopi, jangan saling ngopi ngopi. Benar, asli <laughs> ngomong <laughs> banyak, banyak berjarah. Mungkin, mongda, ngitung apa ini? Banyak-banyak sini, panjang sini? Eh? Impos Impos impus, empos impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, impus, Waktu itu apa? Waktu itu gilainya halus kayak burdu Kayak anak kondok tuh Anak kondok tuh bisa jauh burduanya Lepas lu tenang Ini haluan Dipakul kak? Nah ini dipakul Apa yuk, itu? Ini waktu haruan tuh anak berenakan dah Ini minyip lele Beneranya tuh kayak apa? Beneranya tuh kayak Kayak lele Kayak haluan ada juga Ananya kayak apa? Lah Ada ngapain? Yuk rasa Pintit Nah iya, minyip Rasanya pintit tuh iya juga Anu. Satu spesies langit pintin, pintin. Kalau misalkan blumuran lawan bakut tuh sama Bisa hmm. lawan bakut? Bisa Nah, ada di sebutin yang tarang blumuran Warnanya tuh tarang lah Kalau bakut hmm. tuh kan belang-belang Di -belang. patung udah pilih adalah Patung tuh enak, Naman tuh benar Gak tahu lu nak Patung Patung tuh bisa oleh munjun dapat patung Manis hmm rupa tuh. Kayak apa bentuknya kayak yuk Cuma lebar. Amon kapal bang Nah, sejenis kapar. Nah, kapar tahu. Nah, nah, sejenis kapar. sejenis kapar. Yang menbang. Hmm. bang lampok tahu lah. Kemun lampok. Lak lampok. Kayak baung. Kayak baung. Harus lu ba. giringan lah itu. Baik. Di sini hukumnya itu baung. Apa nyala namanya? Heem. Itu lah woi belum kayak patin halus apa ada tahun ya <tuklah>, <tuklah>, uh -huh. bisa nyari udah banjir udah kan? bisa buat suah Pian muncul muncul haruan, kah? haruan kah? apa ya? kamu ketujuh ada? Pian nih Pian nih yang lah ada. Alasan aja muncul nih, pada lewat Aja, Pian kadang ada, Bum -bum. Kada boleh? Kada boleh? Apa tadi? Kada boleh? Lamis sekali lagi Popi Bambi Incu lah Popi Bambi Incu lah Popi Bambi Incu ada? Ada Enak, jadi ini Popi Bambi Incu Ya, Bambi Incu Sampai ini lo Pasti Popi Bambi Incu terkenal Asal usulnya Asal usulnya Yoh, Tahu nah, sambatannya aja. Iwak tuh. Iwak itu Stop lah. Nah, ini kayak pakai atau langsung?